Ini Indonesia bukan Arab maupun Eropa Kalau di orang Arab sana semua hari itu sama Semua hari itu baik tapi beda dengan kami Orang Indonesia, orang Jawa Semua hari memang baik tapi ada yang lebih baik lagi Orang mau nyolong, mau rampok, mau begal aja kita cari hari Makanya maling zaman dulu susah untuk ditangkap polisi susah beda dengan maling-maling rampok-rampok zaman sekarang baru maling aja baru nyolong aja udah ditangkap masa sudah digebukin masa karena dia tidak menggunakan pakem jawa gitu loh seperti halnya yang lukis ini dia cari hari lelaku nggak sembarangan nyala auranya ada beda dengan orang yang liar orang yang ngawur nggak pakai pakem Ibaratnya melukis melukis gitu aja ya lukisannya cuma gitu gitu tak nggak ada daya magisnya nggak ada daya tariknya seperti itu. Sel Dulu kerajaan Mataram kuno yang masih menganut Hindu dan Buddha pernah melakukan perjanjian gaib dengan penguasa pantai selatan Jawa yaitu Kanjeng Ratu Roro Kidul pada saat sudah Islam, Mataram Islam atau Panembahan Senopati Mataram, raja-raja Mataram juga pernah melakukan perjanjian gaib untuk mempertahankan kekuasaan Mataram kepada Kanjeng Ratu Roro Kidul sampai ke anak turun terbaiknya. Nah, yang melakukan perjanjian itu siapa? Sang yang, yang pandai torsi. Nah, sang Yang Panditorus itu siapa? Kalau zaman dahulu adalah penasehat spiritualnya Raja-Raja Mataram Atau kalau di zaman sekarang adalah ulama atau kiai Seperti itu Dan saya adalah masih terahnya Sang Yang Panditorus Untuk Bang Ben Kalau saya lihat kamu kurang bersyukur cuman saya juga melihat uh, rezeki kamu digrogotin sama tikus ini cuman kiasan ya kiasan perumpamaan saja itu menunjukkan bahwa kamu uh, sedikit rezeki kamu harus kamu kasihkan terhadap hewan entah itu tikus entah itu kucing terus manusia ya jadi kamu tidak boleh Entah itu Islam, entah itu Nasrani, entah itu Buddha Selama dia membutuhkan Kamu kasih uang sedikit dari rezeki kamu Kalau saya lihat rezeki kamu di tahun 2021 itu Gini, naik, naik, naik, naik, naik, naik. Intinya lancar, intinya lebih baik daripada Tahun 2020 Ya, jadi saya minta kamu Untuk Pak Amiruddin Saya melihat itu bukan dari Kanjeng Ratu Rorokidul Atau Nyai Kidul Tapi itu Uh, dari pasukannya Nyi Blorong yang telah mau menyesatkan bangsa manusia Ingat, tidak ada istilah uh, pesugihan Nyi Roro Kidul atau Kanjeng Ratu Roro Kidul Itu bohong, itu dari Nyi Blorong Dan kalau ada yang ngaku-ngaku dimasukin Kanjeng Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul itu bohong Karena Ratu Kidul tidak mau masuk ke badannya sembarangan manusia dan saya melihat dari mimpi itu adalah mimpi kerjaannya dari pasukannya atau abdinya nyi blorong yang mau menyesatkan umat manusia yang ngaku-ngaku dari Kanjeng Ratu Kidul. Karena banyak sekali penyesatan-penyesatan eh, seperti itu yang mengatasnamakan Kanjeng Aditya Kamu tidak memiliki khodam dalam artian kosong. Kamu lebih banyak maksiatnya daripada ibadahnya, ayo ngaku. Kamu jarang ibadah aja kok minta khodam. <laughs> kamu bersihkan dulu. Jadi saya melihat badan kamu itu kotor banget karena kamu banyak urusan-urusan dengan kemaksiatan. Jadi kamu harus Bersih, badan kamu harus bersih, karena kodam juga milih-milih, orang yang mau diikutin kerjanya maksiat bukan kodam yang golongan putih, nanti kodam yang golongan hitam, yang sebangsa setan, sebangsa siluman, itu gitu loh. Kalau kamu ingin memiliki kodam, kamu harus suka wangi-wangian, kamu harus bersihan dan kamu harus dekat dengan sang pencipta, salam ratu pidadari.